Hello guys, welcome back on my YouTube channel, Still With Me, Theo. Nah, kali ini gue akan mereview jam yang mungkin beberapa dari kalian ngapain sih pakai di review dari boxnya. Udah tahu kan, kira-kira ini brand dari apa? Fossil. Oke, okay. udah lama kayaknya ya, udah nggak nge ini ya. Oke, okay, langsung aja ya. Tadaaa. Nih, dia sekarang mungkin kalian tanya, kenapa sih pakai di-review? Nah, modelnya diver banget ya. Ini adalah salah satu fosil dengan tema ramah lingkungan. Kok bisa jadi fosil ini bekerja sama dengan Tide Ocean Material? Ya, dia mendapat sertifikasi tentang kelangsungan ekosistem yang ramah lingkungan. Terus bahannya menggunakan bahan plastik menggunakan bio-based plastik ya Dan serta plastik hasil dari daur ulang sampah botol yang ada di lautan Jadi kan kalian tersendiri ya Kalau di searching atau di bener-bener lagi dibersihin tuh laut itu Biasanya terdapat banyak sampah-sampah botol ya Sampah-sampah plastik Nah itu di daur ulang sama mereka terus dihasilkan Ya ini jadinya seperti ini nih salah satunya ya emang gak semuanya jadi jam sih dari sama daur ulang Cuman salah satunya jadi ini timepiece ini ya Oh ya sebelum gue lupa nyebutin dia ini adalah fosil tipe FB01 ya Dia di FS5911 kalau yang warna blue ini di FS5893 ya Sebetulnya solar powered tide ocean material ya jadi gue bahas dari yang sini dulu ya karena ini e, warna favorit gue ya. Spesifikasinya itu movementnya dia quartz ya. Terus untuk e, penggeraknya dia solar movement. Nah kalian pasti udah tahu kan kalau solar itu apaan ya? Tinggal di charge pakai cahaya aja. Nah untuk case-nya ini temanya Tide Ocean Material yang tadi udah gue sebut ya. Dia plastik yang berbahan e, dasar plastik daur ulang ya. Sebenarnya plastik tapi plastiknya tetap bukan plastik yang e, murahan ya. Walaupun udah gue sebut ini dari mana asalnya. Untuk belakangnya ini case back-nya tetap stainless steel ya. Untuk di bagian sini. Nah kalau yang di tengahnya sini gue belum cek. Kayaknya memang masih tetap plastiki tapi di sini tertulis stainless steel case bag. Terus Terus sini ada hashtagnya tight Ocean Material ya. Nah, untuk ocean materialnya itu case ama strapnya aja, guys. Di sini ya, case ama strapnya ini berbahan dasarnya dari ocean material tadi. Nah, untuk eh, kacanya ini menggunakan mineral kristal. Nah, untuk diameternya sendiri, dia ini ada di 42 mm, dan untuk ketebalannya ini cukup tipis, dia di 12 mm ya. Nah, jadi nggak cukup tebel ya, udah pas banget. Nah, untuk look width-nya ini dia ada di 22 mm. Jadi kalau kalian mau gonta di strap itu pokoknya yang 22 mm. This is not really uh, diving watch. Nah, di sini juga ada rotating bezel-nya ya. Di sini kliky ya. Kliky banget. Materialnya tetap dari Tide Ocean. Okay. nah kalau yang di ini crownnya dia nggak screw dan crown ya, jadi dia langsung pop out ya, tinggal tarik, tutup, tarik tutup. Nah yang bikin gua suka di sini dia itu nggak ada date windows. Mungkin beberapa dari kalian kurang suka ya kalau nggak ada date windows kok nggak ada tanggalnya kalau gua sih justru suka karena semakin simpel komposisinya semakin enak dilihat karena markernya ini enggak perlu kehalang sama date windows ya biasanya kan date windows di angka 3 kalau mungkin ini di angka 6 gue masih oke okay lah tapi ini karena enggak date nya enggak ada date nya gue lebih suka lagi nah untuk warnanya ini kenapa gue suka karena ini perbaduannya ada warna apa ini ya kalau gue bilang ya Mungkin lebih ke putih gading ya warnanya ya Warna ini ke putih gading atau broken white ya Sama ada aksen warna rainbow nya jadi untuk crown nya ini warnanya rainbow Terus untuk yang eh, marker sama hands nya ini warnanya juga rainbow Terus untuk dialnya ini black tapi ada teksturnya sih Kayak uh, pusaran gitu sih Nah terus di disini strapnya ada tulisannya Ripple Dan dia bahannya nilon. Size-nya di 22 dan dia menggunakan Spring Bar Quick Release System Jadi gampang kalau mau ganti-ganti On hands kayak gimana sih? Nah on hands sekarang bakal gue coba on hands Hmm Oke, okay, karena ini uh, bahannya dari uh, tide ocean material, jadi yang pasti lebih ringan, ya, lebih ringan, lebih kayak nggak pakai jam tangan. Buat kalian yang mau casual, casual stylenya atau street style ini enak banget dipakainya, ya. Jadi ini keren, kok. Menurut gue, ini keren. Nah, ini salah satu warna favorit gue, ini ya. Nah kalau yang sebelah lagi kalau buat yang kalian yang suka monokrom ya ini gue ada warna birunya nih ya Dan sebetulnya yang bikin gue penasaran adalah Solar movementnya itu seperti apa sih kalau untuk di fosil Nah itu dia yang gue pengen tahu Karena gue sebetulnya suka banget juga sih solar movement Apalagi kan kalau quartz biasanya nggak ada plus minus per day Jadi kalau gue lagi males utak kutik Uh, jam tangan quartz ini bener-bener sangat membantu sih Karena just tinggal grab and go aja Aku nggak perlu setting-setting lagi Dan untuk feel nya sendiri Walaupun ini tadi udah gue sebut materialnya apa Tapi nggak terkesan murahan loh Karena ada beberapa mungkin brand lain Yang biasanya bahannya mungkin serupa Tapi plastiknya itu lebih terkesan plastiki banget Kayak gitu loh Dan kelihatan lebih murah banget Tapi kalau ini nggak loh Ini walaupun dari bahan kayak gitu tapi ini bikinnya lumayan serius sih kalau menurut gua jadi cutting kenyamanannya semuanya diperhatiin ya Nah untuk kalian yang mau cari di website kita ini namanya eh, kalian bisa ketik FB01, FB 01 FB-01 atau yang ini kalau yang warnanya rainbow ini markernya dia di FS 5911 kalau yang warna blue ini di FS5893 ya Untuk harga kalian juga bisa langsung cek di website kita di jamtangan.com Atau di via aplikasi kita di jamtangan.com juga Oke okay guys sebelum gue closing yang belum subscribe silahkan subscribe ya Terus yang udah subscribe jangan lupa dinyalain loncengnya biar nggak ketinggalan info-info atau video-video terbaru dari kita ya biar kalian nggak ketinggalan info. Nah belum subscribe tadi gue ingetin supaya subscribe karena biasanya kita bakal kasih surprise-surprise buat kalian di episode-episode tertentu. Oke okay. see you bye see you on the next video. Janik.